Selamat siang teman-teman. Apakah bisa mendengar suara saya? Selamat siang Ci. bisa okay. selamat datang di mata kuliah Enterprise Resource Planning ya. Oke, okay. um, kita akan buka kelas kita dalam doa ya. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin dalam agama Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur boleh berkumpul di Zoom Meeting ini untuk mata kuliah ERP. Pertemuan yang pertama, Bianco yang berkati kami. Kami boleh memahami apa yang akan kami pelajari selama satu semester ini. Biarlah yang berkati dan menyertai kami selalu uh, sampai nanti kami uh, jam kuliah ini selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini ya, teman-teman boleh bantu nyalakan kameranya ya. Kita cuma satu layar jadi paling cuma satu kali jepret ya. Baiklah. Saya akan print screen teman-teman silakan melihat ke kamera dan senyum ya teman-teman pertama. Oke ini ada wedding teman-teman karena kuliah kita online seperti ini jadi saya minta izin kuliahnya akan selalu direkod dari awal ya teman-teman. Nanti hasil rekamannya akan saya cek dulu kemudian akan di upload di Youtube untuk teman-teman bisa lihat lagi kalau dibutuhkan oke kemudian teman-teman sudah lihat CLS ya berarti akan dapat link meeting ini hanya dari CLS Nah, semester ini saya tidak menggunakan Google Classroom jadi kita akan ketemu full di cls.maranata.edu sehingga informasi teman-teman kalau mau uh, info Kuliahnya hari ini ada nggak? Terus kuliahnya ngapain dan sebagainya itu akan ada di cls.maranata.edu. Terima kasih teman-teman sudah ngecek ke sana. Siap, Bu. Yang pertama saya uh, memperkenalkan dia dulu. Mungkin ada yang belum pernah sama sekali ketemu ya. Uh, nama saya Meliana Kristianti, sudah ada di cls juga, NIK 720225. Deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, kita kuliah pustakanya apa sudah ada di cls.maranata.edu ya teman-teman. Kemudian, ini yang mau disepakati bersama terkait dengan kalau teman-teman ada pertanyaan ingin menghubungi saya kemana, itu ada link meliana.it.maranata.edu. Kemudian video-video pembelajaran saya cantumkan di Mail Studio. Kemudian link-link lainnya kalau mau cari saya boleh di sini diklik, dibuka sendiri, dilihat sendiri. Nah, yang penting yang ini teman-teman, buat kelas ERP. Yang link Q&A semester genap 2020-2021. Nah, untuk mata kuliah kita, teman-teman pilih yang tulisannya ERP. Tadi sudah disampaikan bahwa bahan informasi kita pertemuan apa aja, ada tugas apa dan sebagainya itu pasti akan ada di CLS. Terus pertemuan online setiap hari Rabu mulai pukul 12.30 ini pasti ya teman-teman. Ini pasti. Kemudian link meetingnya dapat dilihat di tiap pertemuan. Kemudian kalau yang berkenan melihat RPS juga ada di sini, RPP. RTM, dokumen-dokumen pembelajaran. Silakan boleh dilihat. Nah, yang paling penting adalah teman-teman lihat silabus. Ini akan saya jelaskan. Di minggu pertama ini, kita akan perkenalan sama bahas sedikit tentang unit 1, supaya teman-teman tahu ini mata kuliah apa, ngapain. Nah, itu yang akan dibahas di pertemuan hari ini. Kemudian nanti akan ada pembahasan unit 2, unit 3, unit 4, lalu teman-teman UTS. Selanjutnya, teman-teman akan diajak untuk bahas unit 4, produksi, unit 5, unit 6, unit 7, kuis besar, dan UAS. Kira-kira ini agenda pertemuan kita selama satu semester. Ada pertanyaan lainnya sebelum saya lanjut? Enggak ada? Kalau nggak ada, kita akan lakukan kuis yang pertama. Kuis yang pertama adalah teman-teman menyalakan kamera, kemudian menyalakan mikrofonnya juga kalau pas nanti bagian uh, bicara. Kemudian teman-teman harus menceritakan kenapa teman-teman memilih mata kuliah IRP. Karena mata kuliah IRP ini mata kuliah pilihan. ya jadi teman-teman silahkan nanti urut menjawab, nah, silakan siapa yang duluan menceritakan kenapa milih mata kuliah IRP. Jangan-jangan pada saat di perwalian, salah klik, ya jangan-jangan gitu. Ati. <laughs> Atau jangan-jangan ada teman kita di semester yang lalu-lalu yang sudah pernah ngambil IRP. Nah teman-teman harus langsung sebutkan namanya siapa, nggak usah nama lengkap. Sebutkan namanya siapa. Oke, setuju teman-teman? Kita bersebelah, silakan teman-teman nanti nyalakan kameranya, kemudian teman-teman nyalakan mikrofonnya, dan cerita sejujur-jujurnya, kenapa memilih mata kuliah IRP? Ini mata kuliah pilihan loh, nggak ada yang maksa ya. Silakan diceritakan. teman-teman semester kemarin mempromosikan mata kuliah ini ya, jadi teman-teman perwalian memilih mata kuliah ERP. Terima kasih teman-teman buat komentarnya dan juga buat uh, alasannya untuk memilih mata kuliah ini. Nah, kita lihat lagi sesuatu di CLS lagi. Pokoknya teman-teman jangan khawatir uh, tidak akan bercecar info di CLS Google Classroom. Pokoknya semuanya akan full di CLS. Nah, di topik satu ini kita kan bahas introduction. Setiap kali pertemuan dan setiap kali baris pertama baris pertemuan di cls ini akan ada kehadiran mahasiswa teman-teman. Kalau zaman semester kemarin saya menggunakan google classroom berarti teman-teman harus pencat as dan turn in gitu ya. Nah sekarang kita akan gunakan full di cls kehadiran mahasiswa ada di sini. Linknya. Jadi kalau teman-teman klik nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi data. NRP, nama, teks. Nah, setiap pertemuan beda-beda. Bisa sama, bisa beda. Nanti teman-teman lihat aja instruksinya minta menuliskan apa. Kalau yang pertemuan hari ini, teman-teman akan minta untuk menuliskan NRP, nama, dan teks. Teksnya itu isinya apa? Teksnya itu adalah apa yang didapatkan oleh teman-teman pada pertemuan hari ini. Sebagai catatan buat teman-teman sendiri juga. Kok ada dua kehadiran ya? Kehadiran yang di sini dan di Zoom juga. Saya dokumentasikan kehadiran dan saya checklist lagi. Yang mana yang nantinya akan ada di DHMD sini? Yang nantinya akan ada di DHMD sini, DHMD itu checklist kehadiran, teman-teman, kayak kalau misalnya kita di kelas biasa. Nah, yang saya checklist di sini adalah berdasarkan kehadiran di Zoom. Kan saya tadi admit-admitted di awal, itu kan saya sambil checklistin teman-teman di Excel saya. Nah ini nanti saya akan salin ke sini, saya checklist-checklist, saya tanda tangan. Ini yang akan saya jadikan patokan untuk ngisi daftar ini. Jadi kalau teman-teman uh, mengisi di sini, mengisi di kehadiran tetapi tidak mengisi di tar, hilang. mengisi di kehadiran, tetapi tidak hadir di JUR, mungkin uh, namanya jadi nggak ke checklist. Ya, ketutup. Jadi yang hasil checklist itu adalah hasil checklist dari kehadiran di Zoom. Tapi tetap itu perlu diisi, itu buat catatan teman-teman dan kalau pencatatan di log sistem LMS CLS ini yang kecatat kehadiran teman-teman memang dari isian tersebut terus berikutnya Berikutnya tentang ini tugas mahasiswa, saya akan tulis di sini. Tadi kita sudah pemilihan ketua kelas, kemudian kita sedang ada di pengarahan kelas IRP. Bobot MK sebetulnya ada di slide. Nanti kita akan ke slide Teman-teman akan diminta untuk mengumpulkan KTM karena UAS kita sertifikasi. Jadi, ringkasannya sudah ada di sini. Tapi kalau mau lihat slide-nya ada pada bagian bawah. nah Kita nanti akan ke situ sama-sama. Kemudian, lokasi mengumpulkan KTM ada di sebelah sini, teman-teman. Nanti ini tinggal diklik. Dia akan diarahkan ke Google Drive tempat teman-teman buat upload file KTM. File KTM ini digunakan untuk ujian sertifikasi karena UAS kita itu ujian sertifikasi terus kita jawab udah ya ini yang kita perlu tahu sudah tercatat di sini link meeting ada di sini semua sudah join Oke okay. kemudian nanti file rekaman akan diupload kayak tadi yang teman-teman eh, alasan itu nanti saya akan percepat saya edit videonya nanti teman-teman boleh lihat ya yang perlu dilihat lagi, lebih lanjut, itu materi sama LKM. Kalau LKM ini kurang lebih sebetulnya disampaikan di sebelah sini juga, yang penjelasan, link meeting, dan sebagainya. Tapi ada tugas juga disampaikan di LKM. teman-teman boleh lihat ke situ. Saya mulai pakai bahan yang materi pertemuan satu dulu ya. Sebetulnya ini adalah slide dari video ini. Jadi kalau teman-teman mau lihat duluan, boleh lihat ke sini. Kalau butuh slide-nya, saya juga sediakan di sini. Jadi semuanya sudah saya sediakan di CLS. Oke. Okay. Kita masuk ke sini dulu karena harus konfirmasi beberapa hal, Takut ada yang kurang ya. Teman-teman bisa lihat layar saya yang slide ERP. Masih CLS, Oh, berarti stop. Tolong Minta tolong dikonfirmasi ya, memang... Uh, takutnya di saya kelihatan, di teman-teman enggak -teman kelihatan. Ini bahan saya pakai yang dari uh, sudah, sudah di-upload di CLS, jadi kita lihat sesuatu yang sama. Bobot mata kuliah ini 50-25-25. KAT, kehadiran teman-teman, kemudian mengerjakan kuis, tugas, dan sebagainya, itu besarnya 50%. UTS teman-teman ujiannya berupa praktek. Jadi nanti ada exercise-exercise yang akan jadi soal UTS. Kita nanti bareng-bareng itu besarannya 25%. Dan yang terakhir UAS 25% dengan soal ujian sertifikasi. Kalau teman-teman perlu dapat sertifikatnya, itu nilai minimal yang harus dicapai itu 70. Jadi kalau misalnya tanya saya teman-teman nilainya 69,99. Nah, Mungkin aja di SAT nilai teman-teman itu 70, tapi tidak dapat sertifikat. Karena nilainya harus betul-betul lebih besar sama dengan 70. Nah, nanti di pertemuan 15, kita akan ada pertemuan untuk e, nyobain soal kuis besar. Nanti di pertemuan 16, baru teman-teman ujian UAS. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau sampai nanti e, ujian, sertifikat, ujian sertifikasi, itu membutuhkan... Info scan KTM file, file scan KTM teman-teman makanya file itu dikumpulkan di Google Drive yang lokasinya sudah ada di CLF. minta tolong supaya filenya diganti NRP underscore nama lengkap nah ini buat kepentingan ujian sertifikasi kemudian ini penjelasannya itu nyangkut bab 1. nah IRP ini ini merupakan eh, Software yang terintegrasi teman-teman, dia banyak nanganin untuk fungsi-fungsi bisnis. Nah, saya akan sangat senang sekali kalau teman-teman bersedia masuk ke YouTube Alumnes Studio. Ada satu playlist namanya NMSB. NMSB itu nunggu makan siang bareng. Teman-teman buka yang episode ngobrol-ngobrol uh, di bulan November tahun 2020. Saya ngobrol-ngobrol dengan alumni kita yang Vishnu itu 2003, Eflin itu 2005. Mereka bergerak di bidang ERP. Yang mereka cerita tentang uh, seven dragon-nya mereka, fokus bisnisnya mereka dan ERP itu sebenarnya menarik apa enggak gitu ya. Teman-teman boleh dengar dari situ. Terus di mata kuliah kita ini pakainya modul SAP 01. Nah, teman-teman kalau misalnya bingung, kenapa sih kita ngambilnya SAP 01? Ya, pertama alasannya karena Maranata kerjasamanya dengan SAP. Lewat EduGate. gitu ya Jadi, kita akan menggunakan aplikasi SAP. Nah, sebetulnya banyak nggak sih aplikasi lain kalau kita nggak mau pakai SAP? Ada banyak yang lain. Jadi, si SAP ini vendornya Kalau misalnya teman-teman nggak -teman suka dengan aplikasi SAP, ya teman-teman pakai aplikasi dari vendor lain entah itu Microsoft, entah itu Oracle, silakan teman-teman pakai yang lain. itu tergantung dari aplikasi yang dipakai. Kemudian ini modul-modulnya, kalau teman-teman tertarik untuk lebih lanjut, mata kuliah kita itu di modul SAP 01 ini adalah fundamentalnya untuk teman-teman lanjut ke modul-modul lainnya. Jadi kalau tadi seperti teman kita ada yang cerita, oh karena saya kerja, kemudian Ngoprek finance gitu ya, ngoprek finance dan orang kasih rekomendasi pakai SAP. Nah, itu modul spesifiknya. Ini yang financial accounting dan management accounting itu ada modul spesifiknya. Nah, mata kuliah kita satu semester ini, kita masih di yang fundamental gitu. Nah, untuk mahasiswa teknik informatika tidak ada lanjutan modul spesifik, tapi kalau mahasiswa yang sistem formasi mereka dapat modul spesifik. Nah, kita dapatnya hanya yang fundamental seperti itu. Nah, ini modul-modulnya. Nah, nanti di akhir setelah pertemuan ini, saya akan minta teman-teman untuk kerja dalam kelompok. Ya, ini sudah di-upload slide-nya, jadi tidak dilihat. Nah, teman-teman diminta untuk menganalisis gambar ini dan menceritakannya, kemudian dipresentasikan di minggu depan. Kemudian, ini modul kita, ini materi. Sekarang kita ke LKM. Nah, yang ini yang tadi saya minta untuk melihat gambar yang banyak garis-garisnya, ya, banyak flow-nya. Itu, teman-teman, silahkan dibagi dua kelompok aja supaya enggak kecil-kecil. Kemudian dilihat gambar itu, dianalisis itu apa yang terjadi, proses apa. Kalau ada yang kurang, silahkan dikomentari. Kemudian nanti kita akan uh, presentasikan itu. Kemudian ini diingetin lagi, vaskan KTM ini isi LKM-nya ya, teman-teman. Ya, saya ke modul ya, teman-teman. Ini modul yang kita pakai. Kalau lihat daftar isinya, ada 7 unit. Unit satu hari ini, tapi memang tidak dibaca semuanya ya, karena itu sejarah sama e, tentang produk SAP. Minggu depan kita akan mulai masuk ke aplikasi SAP-nya. Nanti saya akan bagikan usernya di minggu depan. Jadi pertemuan minggu depan cukup penting buat teman-teman. Itu tentang navigasi. Nanti di unit 3 kita belajar istilah-istilah yang dipakai di SAP. Ada prakteknya juga. Dan nanti data yang dibuat di unit 3 ini akan pengaruh ke unit-unit berikutnya. Nah, nanti kita bareng-bareng ya kerjakan itu. Lalu unit 4. Ini ada tiga modul, dibagi jadi beberapa pertemuan. Ada modul procurement, sales order management, sama production. Ini dibagi tiga pertemuan. Nah, dari unit 1 sampai unit yang 4, sales order management, ini adalah bahan UTS kita. Kemudian selanjutnya, setelah UTS kita bahas produksi, unit 5 finance, unit 6 human capital management, dan unit 7 MySAP Teknologi. Kita UAS, bahannya apa? Bahannya dari unit 1 sampai unit 7. Ujian sertifikasinya menggunakan web, online, soalnya 70. Mencakup unit 1 sampai unit 7. Kemudian tadi balik yang soal di slide, bahwa ujian sertifikasi yang UAS itu nilainya harus lebih besar sama dengan 70 untuk mendapatkan sertifikat partisipan di modul SAP Fundamental. Seperti itu, teman-teman. Terus lanjut ke unit 1. Teman-teman boleh obrak-obrik dilihat file PDF-nya, ditandain, dan sebagainya. Ini sejarah SAP. Jadi, SAP itu sudah dimulai dari tahun 72 Ada 5 pegawai IBM, mantan pegawai IBM, yang membuat aplikasi SAP. Kemudian singkatan SAP yang pertama itu namanya System Analysis and Program Development. Di tahun 76 dia berubah, jadi System Application and Product in Data Processing. Nah nanti kalau ujian sertifikasi, kadang-kadang ada pertanyaan gini, SAP stand for singkatan dari apa? Jawabannya jangan yang ini teman-teman. Jawabannya adalah yang System Application and Product in Data Processing. Di pertemuan-pertemuan berikutnya juga kita nggak akan baca, baca benar-benar baca satu kata per kata gitu ya. Nggak, karena teman-teman bisa lakukan itu. Kita akan langsung ke inti-intinya aja. Nah, ini sejarah SAP, teman-teman boleh cek. Dia mulai dari teknologi R1, R2, dan sebagainya. Terus, websitenya, SAP.com gitu. Portalnya itu namanya sub.com. Nah ini. Teman-teman boleh lihat di situ. Dan kalau teman-teman mau lihat contoh implementasi, mereka share implementasi itu. Ada beberapa contoh. Masuk ke sub.com, kemudian teman-teman lihat yang ini. Inspiring customer. Ini ada banyak, ada banyak testimoni dari perusahaan, boleh dilihat sendiri-sendiri. Nah paling yang biasa dilihat ada The Body Shop, kemudian yang Love Bonito. Nah ini kita play yang Love Bonito ya, meskipun ternyata ini produknya juga buat perempuan. Kalau saya play gini langsung, apakah teman-teman bisa lihat? Bisa sih. Love Bonito's mission is to be the most thoughtful brand for the everyday woman at every milestone in her modern lifestyle. As the largest vertically integrated direct-to-consumer omnichannel fashion brand in the region today, we offer thoughtful and unique styles, meaningful experiences, and content to customers in Asia and beyond. Founded in 2010, the company now comprises 200 people across the region, proudly headquartered in Singapore with country offices in Indonesia, Malaysia, and Hong Kong and an omnichannel presence across these four markets. We also ship internationally to 15 markets. In the midst of exponential growth, Love Bonito remains committed to a community-driven, experience-centric and innovative approach to spur our global ambitions. As Love Bonito looks to scale regionally, both online and through our retail stores, we needed a strong technical backbone to help us manage our business operations. We implemented SAP B1 with the help of Saber to replace our legacy ERP. SAP B1 was able to consolidate purchasing, inventory, sales, as well as accounting and financials into a single platform where teams are able to collaborate effectively. Love Bonito was able to improve visibility and streamline our processes for purchasing sales, inventory, and accounting throughout the business. SAP Business One gave us the capability to leverage data to make informed and prompt decisions across our value chain. SAP Business One has also helped to improve the efficiency of our teams to ensure we are fully utilizing the team on high value work stream. This allows us To focus our attention on serving our customers better, the love Bonito woman is at the heart of everything we do. And with the support of SAP, we can continue to focus our efforts on her, bring her the best, most seamless, and thoughtful products and experiences, both online and offline. Nah, itu salah satu contoh aja teman-teman teman-teman boleh lihat yang Bodyshop atau yang Danamon atau yang lainnya. Itu yang didapat dari portal sub.com. Kemudian hmm, jadi mata kuliah ini tuh benar-benar bicara tentang bisnis. Bicara tentang uh, yang skalanya enterprise gitu. Jadi ini cukup menjanjikan kalau misalnya teman-teman uh, tertarik di bidang SAP ini. Nah, modul kita SAP fundamental untuk sampai ke sana, itu eh, langkahnya gini. Jadi, kalau misalnya teman-teman tertarik -teman di bidang SAP, ini teman-teman ikut SAP fundamental, itu adalah modul minggu pertamanya untuk jadi konsultan. Nah, ini nih. Jadi, kita itu sebetulnya jenjang-jenjangnya itu dari bawah sampai atas, jadi konsultan kan yang level paling tinggi itu pengen jadi konsultan. Kita ada di sini, teman-teman. Ini adalah minggu pertamanya untuk training konsultan. Setelah itu skill level acquire-nya key user. Key user ini berarti menguasai modul spesifik. Dan yang paling atas ini yang jadi konsultan. Dia memang implementasi proyek seperti itu. Training-nya cukup mahal. Nah, teman-teman nanti, bros, sebenarnya kalau misalnya kita tertarik di karir ini, Berapa nih kira-kira pendapatan kita? Itu bisa dihitungnya uh, per jam. Konsultan per jam itu mahal. Nanti teman-teman lihatlah aplikasinya. Ya seperti itu. Oh flow business mereka di aplikasi ERP yang besar itu seperti itu. Terus kode-kode uh, transaction, co -transaction, transaction code-nya seperti itu. Nanti teman-teman pelajari. Karena teman-teman jadi konsultan juga kayak gitu. kode Kode-kodenya kayak gitu. Yang dipakai tampilannya juga kurang lebih seperti itu. Nah Nanti di akhir, bikin aplikasi front-end-nya. Barulah bisa lihat yang tadi seperti di video. Ada dalam bentuk grafis dan sebagainya. Tapi yang kerja keras di belakang layarnya itu adalah si SAP Business One. Kalau teman-teman lihat di modul, SAP itu punya beberapa level produk. Yang paling bawah itu memang Business One. Jadi dia untuk perusahaan yang kecil menengah itu sudah oke okay si Business One nanti yang kita pakai juga diakses untuk exercise kita itu SAP Business One nanti ada SAP All-in-One yang tengah sambil dibuka aja ya dan yang terakhir itu SAP Business Suite SAP Business One SAP All-in-One sama My SAP Business Suite yang paling lengkap itu yang Business Suite ini ada teman-teman bisa lihat kalau dibongkar dalamnya apa? Oh ada SCM, ada CRM, ada SEM. CRM itu yang Customer Relationship Management. Kemudian SCM itu yang Supply Chain Management itu bagian-bagian dari ERP. Jadi targetnya ini Hosea. Targetnya yang end user. Kalau yang anak IF targetnya di end user. Kalau yang teman-teman SI, targetnya di atas sedikit karena mereka belajar modifikasi. Yang terakhir, yang paling tinggi memang yang jadi konsultan sih. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Maksudnya tuh ini kita jadi belajar pakai SAP-nya gitu? Belajar pakai SAP-nya, betul. Zaman dulu saya belajar eh, mata kuliah IRP, itu benar-benar nggak -benar ada prakteknya. Begitu nggak ada prakteknya, dosennya cerita, proses ini, ini, ini, ini, dari sini lanjut ke sini, dan sebagainya. Kita nggak punya bayangan karena nggak ada prakteknya. Saya baru nge-IRP itu setelah ngajar dan benar-benar eh, pakai aplikasinya. Jadi ceritaan yang nanti di modul kita cobain satu-satu Oh ada transaksi penjualan, penjualannya nyimpen datanya kayak gimana Kita tuh jadi terstruktur sih konsep pemikirannya Oh berarti kalau beli barang kayak gitu, oh nyimpen data kayak gitu Oh data yang disimpan, apa aja Ini cukup ngebantu sih Dan saya berharap banget dari teman-teman yang ambil mata kuliah teh Bisa buka startup-startup baru gitu ya Karena SAP itu mahal SAP itu per-usernya mahal. Jadi teman-teman harus benar-benar manfaatin banget, gali banget. Siapa tahu nanti KP bisa bikin aplikasi ERP, TA di lengkapin lebih kompleks, begitu lulus jadi produk jualan. Produk jualannya teman-teman misalnya aplikasi buatan teman-teman. Itu cukup menghasilkan, potensial gitu maksudnya. Gitu teman-teman. Selanjutnya mungkin saya serahkan kenatan, mau bagi kelompok atau share kontak atau apa, silahkan. Oke Ci, uh, kalau bagi kelompok sekarang aja Ci. Boleh. Ini, ini saya sudah dapat 6, berarti sisanya ini Bu, apa? sisanya berarti kelompok 2 gitu ya Bu. Boleh. Mau disebutin atau Nathan udah punya list? Enaknya disebutin atau saya tulis lagi, Bu? Boleh disebutin juga. Oh, kelompok saya ada Nathan, ada Hosea, ada Edward Michael, ada Michael Jeremy Tapang, ada Salim sama Matthew. Enam orang. Berarti sisanya yang lima orang ya? Ya, Halim, Ray, Raja Rian, Wedi, sama Ko Anang. Oke, grupnya sudah ter Natan, atau mau gimana? Kalau grup-grup semua, grup 11 orang sudah udah, Natan create. Oke, berarti tinggal di-share aja sama Natan di grup itu, kelompok A siapa, kelompok B siapa. Oke, teman-teman. Jangan lupa mengisi kehadiran juga. Minggu depan kita akan ketemu di Zoom, 12.30 juga. Kita akan bahas tentang navigasi. Nah, modul, saya titip banget teman-teman baca, kan ada PDF editor yang bisa kasih tanda di Stabilo online dan sebagainya. Teman-teman silakan manfaat karena bahannya pasti dari modul itu. Sampai nanti akhir teman-teman uh, ujian sertifikasi juga bahannya di situ juga. Di kelas ini kita nggak akan baca satu persatu, kita akan langsung konfirmasi, mungkin akan langsung tanya, navigasi bahas apa? Teman-teman, Yang ini artinya apa? Kita akan bahas langsung ke sana. Hari ini yang dapat poin ada Natanael Halim. Nah, mudah-mudahan minggu depan silakan teman-teman e, jawab pertanyaan, kalau ada pertanyaan, supaya saya bisa catat dan dapatkan bonus. KAT-nya cukup besar dan saya hanya bisa bantu teman-teman di KAT sama di UTS. Kalau UAS, teman-teman sudah berusaha sendiri untuk jawab pertanyaan dan itu akan murni jadi nilai UAS. Berharap banyak supaya UTS-nya teman-teman bisa 100. Karena kalau UTS-nya 100, berarti teman-teman sudah pegang 25%. Nah, keaktifan, kehadiran di kelas, dan juga tugas-tugas itu nilainya kan 50%. Jadi kalau misalkan sampai nggak ngejar di ujian sertifikasi, misalkan nggak dapet 70 ya, misalnya dapetnya 69 kan nggak dapet sertifikat. Nah, teman-teman tuh sudah dapet besar di KAT sama di UTS. Gitu, teman-teman. Oke, nggak ada report error, berarti saya oke okay, record rekaman yang kedua. Gitu, teman-teman. Terus, nitip juga. Video-video yang di YouTube saya, yang di Halomaya Studio, itu nggak usah ditelen semuanya dalam dalam sehari ya teman-teman. Memang bilang orang tua, mas, saya lagi nonton YouTube nih pembelajaran. Anda dari pagi sampai malam nontonin itu, terus pusing apa yang diklik dan sebagainya. Jangan tenang aja, kita per pertemuan akan ada step by stepnya. Video mana yang harus teman-teman tonton, nanti saya bantu yang ini sampai yang ini, yang ini sampai yang ini kayak gitu. Yang dikerjain tugasnya exercise nomor berapa. Jadi teman-teman nggak -teman pusing dan dapat flow-nya. Kita bareng-bareng sama-sama kok. Cuman yang nggak mungkin itu adalah saya tungguin teman-teman untuk ngeklik bareng. Itu kasihan teman-teman yang kalau begitu error berhenti meeting Zoom-nya teh pembahasannya langsung berhenti. Gitu. Jadi teman-teman boleh lihat dulu apa namanya? video yang mana nanti saya cantumkan video yang ini loh yang harus dilihat untuk minggu ini kayak gitu. Kemudian ini kalau meeting kita sekarang berakhir berarti sekitar jam 2. Nah teman-teman jam 2 ke jam tiga bisa dipakai untuk mengerjakan tugas seperti itu. Jadi harusnya sih mata kuliah ini memang benar-benar setengah 1 sampai jam 3 nggak ambil waktu teman-teman yang lain. exercise juga harusnya selesai dalam waktu kurang lebih satu jam sih. Itu sih dari saya. Silahkan teman-teman kalau ada komentar yang lain. Ci, berarti presentasi minggu depan Ci. ya minggu depan aja ya di awal setelah kita oke. dokumentasi kita presentasi dulu baru nanti kita masuk ke materi navigasi. oke. ada lagi teman-teman? tar -teman? saya jadi nggak lihat Q&A. saya buka dulu siapa tahu ada pertanyaan di sana ya. Terus nanti rekaman ini juga nanti saya uh, cek. Setelah itu saya akan upload ya teman-teman. Jadi jangan khawatir. Nanti pasti ada juga. Tapi tetap uh, dicek dulu. Q&A saya periksa dulu. Takut ada pertanyaan. Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup kelasnya. Teman-teman boleh ngerjain yang penjelasan proses bisnis, kemudian minggu depan kita akan ketemu presentasi singkat. Kurang lebih lima slide aja sih, kurang lebih. Udah, teman-teman? Kita tutup dulu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur boleh menyimak pembahasan tentang apa yang akan kami kerjakan selama satu semester di mata kuliah ini biar yang berkati kami untuk memahami mata kuliah ini dan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertemuan berikutnya pembahas unit 2 kami mau menyerahkan kehidupan kami dan segala kegiatan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus lalu ya, amin Oke, terima kasih teman-teman sampai ketemu lagi minggu depan tetap bahagia, tetap sehat ya teman-teman bye